kali you kata, you nak bayar Berkali-kali pula, I tried to call you You ni bohong je lah Ini dah jauh dari tempo yang I berikan pada you If you do not pay your debt Kepala you boleh I buat pecah lah Listen to me I cannot guarantee your life will be safe If you do not pay your debt soon Your name is on the blacklist of all casinos Iya, iya Saya pasti bayar Terima kasih pemuda, terima kasih, saya, saya sangat bersyukur kamu membantu saya keluar, kamu pemuda yang baik, saya jadi merasa berhutang sama kamu, harus dengan apa saya membalasnya, kamu memang Baik, tidak ada yang percaya dengan pesan yang saya sampaikan lewat uang. Percaya saja tidak, apalagi menolong. Cuma, cuma kamu satu-satunya yang, yang menolong saya, apa, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Bilang, bilang, lah. bilang. Sama-sama, Kak. Uh, Sama-sama, uh, tapi uh, kenapa kakek bisa ya? Ter ter ter terima kasih banyak, ter terima kasih banyak. Lihatlah, lihat, tangan, tangan saya masih gemetar. Nah, lihat, lihatlah, kulit saya pucat di sana. Lihatlah, nah, lihat, lihat. Oh, oh, saya, saya, nak, saya haus, kamu ada air tidak, nak, saya, saya lapar, kamu, kamu lapar tidak, nak, nak, saya pusing, saya merasa lemah sekali, tak kakek, nak, hati-hati, di, di situ banyak besi Terus berterima kasih sama kamu memanggap kamu anak kakek Kamu mau menikah kamu sudah istri Kalau begitu biar anak kakek Biar anak kakek jadi istri Ngadu kamu Kupu di tepuk biar rame Diupah air susu po ame ame belalang kupu kupu di biar rame Diupah air susu po ame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 Mama, Mama, ini Papa, Cik kita sudah tidur, sudah-sudahlah ya jangan dibangunin. Ma, makan malam kita apa? Mama, Mama pakai baju tipis ya, Mama mau menggoda Papa. Ma, ma kalau habis makan malam kita... <tik> yuk. Udah lama enggak, Nih? Gimana hari ini di kantor? Mama enggak berselingkuh, kan? Apa? Mama, kenapa tega? Mama, kenapa bisa begitu? Kita harus pisah. Biar kita nanti saya yang bawa. Bisa-bisa nah, kita jadi enggak benar kalau sama Mama. Cikita kamu memang anak luar biasa Cikita kamu bila dari papa Yuk kita jalan-jalan Pop -jalan. Ame